Apa iya mbak kebahagiaan itu datang hmm. dengan hanya aku mau forward WhatsApp hmm. mengenai ayat Al-Quran. Terus kalau aku gak forward aku dosa gak? <gülüyor> ya kita harus ngerti dulu makna bahagia. Bahagia itu kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Hmm. Ketika ka kamu mengikuti petunjukku atau taat maka akan kuberikan rasa bahagia. Jadi bahagia itu kalau kita taat sama Allah. Nah, apakah memforward ayat-ayat itu adalah ketaatan? Ketaatan itu adalah perilaku, action. Jadi, kalau kita hanya memforward-forward, -forward, ya, nggak bisa dong. Karena yang dicatat malaikat kan perilaku. Ketika kita sabar, ikhlas, sholat, puasa, ya tercatatlah sebagai pahala ibadah. Namun, forward-forward, ya, kalau kita zolim tetap forward, ya nggak bisa.